Assalamualaikum dolor-dolor kukabe, yok kabare, selamat datang di batosai story, waduh, seng gak ngerti bosoku iki, tak kono kuncomu, sahabatmu, parlekmu, bulekmu, sopo ae seng penting usaha wes gak usah kakean bacot, batosai story akan menceritakan, malam jumat, disimak aja bekicot. Assalamualaikum Ma, sendirian aja Anak-anak mana? Waalaikumsalam pak Ini sudah jam berapa? Duh, anak-anak ya sudah tidur sayang Papa pasti capek Mau makan apa? Sebenarnya bukan mau makan Hmm Kalau tidak mau makan Terus mau apa? Alhamdulillah Bersin karena nikmat Jangan sungkan kalau pahala menyusul. Bacalah Yasin di malam Jumat sebelum menjalankan sunnah Rasul.